الحمد لله الذي جعلنا من أمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا مارين الحق وارجُن التيباء، مارين الباطل باتِل وارجُن الجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Ma bakat pemirsa para mitra pengajian Banyu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala khususnya para ulama para masyayikh rakyai asatid para tokoh, para sepoh. Belakon timin ngambil lebih barokah, serta lebih manfaatnya. Kegiatan rutin kita, pengajian Banyu Gideon. Kira kita bersama Nah, terangkan ceran fatihah. Kita haturkan karibaan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang sedaja keluarga keluarga, serang sahabat sahabat beliau, raji raji pon, putera, putera turunan, nepon keluarga saudem, para tabiin, bantai tabiin tabi para nabi, para utusan. Para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syaraya, kudung-kudung dan murid sejaman, kudung-kudung dan kudung. Bagaimana sepul, bagaimana sepul laki-laki maupun bini? Lepas-pulalah-pulalah tertangkap pengisah jamaah. Jangan-jangan kenalan. kenalan meret-meret san santri putangku di stage. orang yang sebutnya berasal tidak betul Yang aturan kehenceran kebawasan ke aku putangku di stage. sebagai pokok pertandingan krista zaman stejuk umat Islam lelaki maupun bini khususnya pemirsa pengajian banyu gire on sampun la tinggal tunya. kita khususkan deka sapne Dapur-dapur guluk-guluk semenap Siapa latihan kentunya Malam Ahad Tanggal 11 Ramadan 1444 Hijriah Maram atas terjenak sepuluh ratus itu Tusanai peterakbanan belakang Gopurna salam dari seksan Allah Turing ahli surkas tenki Amat terkini ridhan Allah Geng syafat ayah pun rasulillah Sallallahu alaihi salam Syafat ayah pun bra ulama Bra ulia, bra syurda, bra syurda Bra kuru, bra bengisipo Almanter yang kata terjadi sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan malam nak foto nama sejak keluarga nak lepakan sekiody dan fater kulit teguran foto fater kulit Saudara menjamak dan kudus dan kudus taja. dan kudus taja mukul mukul sahaja mendapatkan karidaan pengampunan. Ikon Allah dapatkan tambahan serang belas kasih yang Allah dapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, maulah inayah kifah yarinya yabika yahima ya Allah. mematerken barokah-barokah puasa dan molaria kebahagiaan-kebahagiaan akhirat Selekaan-selekaan Dari pokokan majerah otang kelaman Kepang tak putuskan kuih otang Kepulauan majerah potang Bawa otang Muka-muka penyempaan Recike sehalal Sebarokah Muka-muka Ia pernah husnul khatimah Ia pernah ceng umur Lama taat kalah benda Allah Rancang umur Ia menjunjung tinggi akaman Allah Daripada nasihat berselamat, aman di jajapan, dari musibah, di pulai, di pencana, di mulai Selamat di petenang-petenang, selamat di kedolim dan sedolim. Di tengkin orang yang saya di telap orang yang saya telap. Daripada nyala-nyala, saya ganggu, saya ganggu. Selamat di kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kalin ate kotor ate petang ate kering ate kering ate lopen ate maten ate. Bermatar perlu kuat iman kuat Islam, bisa memperjuangkan nak kepada Allah. di dalam panalapan pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinar Saki Perjuangan, perjuangannya pun para ulama, para liak, para syeda, para selin, para kuru, para pengisipoh. Al-Maktara, para teti jalan, teti berantara Sebab Aku Islam dan umat Islam Jajan Islam dan umat Islam Menang Islam dan umat Islam Peran tambahan ilmu sebanyak Ilmu semanfaat, ilmu sebarok Terima kasih kelembang kumpang tercapai cita-cita Sukses, usaha Sukses ya pernah terkabul pernyonan-pernyonan Ala hadithin niyat Walakuli niyatin salihat Walaniyatil qabul Watamami kulli sul Wa naidikulli ma'mul Fiyaki syahidina rasul Habibina abil batul Sallallahu alaihi wasallam Qawmul Fatiha Al-Fadihah Al Para pemirsa, pemirsa pengajian Banyu Girong. Yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur keajunan De depan Allah Subhanahu wa taala atas daya Kenyamanan, kenikmatan, lakon-lakon. Nikmat akhir, Khususnya nikmat iman dan Islam. Kalau benikmat iman dan Islam. Orang penikah, bekal tetap orang ahli suarga. Walaupun andik susah, Tapi akhirnya apapun yang kes dari neraka. Tetap orang ahli suarga. Cuma lakar A, bintu nilai neraka. Pani ke bervariasi. Berada si abid, berada si kecil. Berada si ce, abid. Berada si abid, boleh. Jangan pun dapatkan syarikat. Maka panik ke pas keangkui seterusnya dengan kandisak. Tidak mati boleh. Ini syarikat kentang pun tempat terakhir. Umat Islam. Tempat terakhir orang-orang Islam kita ini dalam bulan Ramadan Ramadhan kahitoh, wajib bagi puasa. Pasai palingin keistimewaan keistimewaan. Pertama bauna apun orang puasa Muku ajunan epon Allah lebih room um. tempang ban bau na misik minyak kesturi. minyak kasturi ke entu amponlah aroma paling room um. namun appun apa ni ke bawah ni colok? Apa ni orang yang siap wasah? Muka Allah. Lebih roh om um pula. Yang minyak. Kesturi. Muka manusah. engki becang, Tapi muka ajunan. Yang panggilan Allah. Eka lebih roh om. Um yang panggilan. Misik. Sampai-sampai. Wala Amak kerwagi orang pernikahan siwak selasa tarina zuhur. Orang berarti menghilangkan Bauna na Padahal muka ajunan Allah apa nak orang siap kuasa pernikah lebih rom itu yang Bauna bau na minyak kasturi. Yang kedua Keistimewaan saya paling aki. Sedangkan ajunahnya pun Allah SWT. Dekat umat Muhammad ini dalam bulan suci Ramadan. Tastaufirullahumul malaikatuh. Hatta yuftiru. Yang sepura tu satu sana. Yang minta aki sepura sarang malaikat-malaikat. malaikat malaikat Selama orang yang panik kata puasa, maka okay. minta ki sepura wan malaikat sampai apukah. Jadi mulai kele imsak kita panik kampunlah puasa sampai dekik ke apukah. Sampai dekik ke apukah neki minta ki rasul dan malaikat neki keistimewaan bulan Ramadan kita minta ki Asalkan kita peneka hu as as puasa kemudian yang ketiga istimewaan epon umat Muhammad dalam bulan Ramadan setan setan Terutamanya di sini ada musuh. Musuh berbuyutan. Musuh yang paling kuat. setan, Ini pengkot selama bulan Ramadan. Maksudnya, tan setan setan syetan ini. Pun ke dalam itu olian. bawa pengkot. Tak bisa kuda. Dekat para manusia. Walaupun manusia penikah pun berdua isi ala kotusnya dalam bulan Ramadhan. Tapi tidak sepesat di luar bulan Ramadhan. Salah satu dari musuh kepenikasannya masyaitan, ni kepingkut. Epek, kita pernikah, andik muso, Iki nikah setan, juga napso, kebiasaan kebiasaan cuba, makawalakun setan, pernikah epek kot orang kik kenceng, alaku kemak setan, anak pemerikan. Sebab berdinafso boleh lagi. Makanan nafsu apa ini ke dalam bulan namadah ini ke dilumpuhkan ke labuan epapuasa. Sebab teka syaitan, apa ini ke pengkot. Mana biinafso apa ini tidak dilumpuhkan. Kita apakun tetap terpengaruh penceng ala ke kemaksiatan. Tetih setan apa ini ke pengkot Kemudian, nafso pandai kei kendaliaki kalau lapar. Yang kei pandai keapuasa. Kemudian, keistimewaan pola yang saya pandai kei. Dan umat Muhammad dalam bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala semakin abrik hiasan hiasan kangkui suara kena orang yang siapu asa hiasan-hiasan yang suara kena aku laku ben Umat Muhammad yang dalam bulan Ramadan kami tujukan esab warah tu sana yang akhir malam. Yang akhir malam. Pada siampunlah esab warah tu sana mulai dari awal bulan Ramadan, Maka di budi sampai dapat dah ke akhir malam. Kadisah. Banyak-banyak tak ada benar-benar juna ni pun Allah itu seterusnya. Namun berarti orang ni kena nakal tak minta sepuluh orang Allah Ta'ala. Tak tahu apa dia Allah. <tuh> sebuah ratusan ini akhir malam maka ini 10 hari terakhir malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kita penikah disunahkan keangkul meningkatkan waktu ada kajunan Allah SWT sambil lalu penikah jaga-jaga Laylatul Qadar Nah dalam hadis lain Rasulullah SAW berkata, "Aja syahrun syahrul Ramadhan. Datang dekat tibin kapi bulan Ramadhan syahrul mubarakun. Iriya bulan sebarokah. Qadiftarad Allah alaikum siamah. Sebab Allah Ta'ala kita tibin kapi kerana ya kuih puasa dalam bulan Ramadhan. Waktu fihi abu, -abu jannah, bang labang bang labang soroki buka dalam bulan Ramadhan." Waktu laku fihi abu'abul ya'im. Ini kunci. Itu top. Ini dalam bulan Ramadan. Kita selama bulan Ramadan. Itu top. Labang-labang. neraka jahim. Waktu galu fihi marah. Itu syaitin. Di belenggu. Pengkot. Bagian. Ler-meler. Ler-meler dari setan Syaitan seler-meler-meler. Wafilaatul Qadir, khairon, min alfi syahad. Dalam bulan Ramadan itu, hari ah, badak, keistimewaan pola, badalahilaatul, kader, seni lainnya, semalam lebih bagus. itu bangban, say buulan, masya Allah, itu bangban say buulan. Umat Muhammad kita cukan, yang e ingin keistimewaan dengan Allah Ta'ala. Dari Ramadan ke Ramadan, kita tepuk-tepuk. Dari haji, entar ke haji boleh, ni tepuk-tepuk. Dari jumat, entar ke jumat boleh, kita tepuk-tepuk. Di salat, dari salat, saya tengok-tengok. Kita cukan tadi. Saya so, pun. Dari bulan, dari solat sopu ke solat duhur. Solat duhur kat dintuh. Saya tetapi penepusnya. Itu satu sana. Mulai dari sopu. Daki asar. Solat asar. Nepusin. Itu sana. Mulai dari asar sampai ke. Duhur. Begitu seterusnya. Tapi maja tunibatil kabair. Selama itu serajah pernikah urusan tekelan-tekelan keutamaan keutamaan ini pun puasa puasa nikah tekal nikah Nikah lebihan ban tekelan epon amal-amal selain setiap amal epon anak foto adam nikah e tekel sepuluh sampai ke petong tekelan tapi mana puasa Ah apa nikah napa nyamanah tekelan tak evangi namun Allah si Sebab warisan yang keagungan pon Allah Subhanahu Wataala. Polan orang pernikahan pon lah, nengkel syahwat, nengkel pengaturan terobuh nikah terobuh nikah, ijek aja teror roti roti nikah, benda lain-lain semacam, tapi ijek aja. Roda kesetongkanan macam-macam, kain minuman, kopi nikah, nengkel lagi kopi nikah, nengkel lagi syahwat. Itinggalaki rance 27 roen ben enoman 27 roen karena nyepredi dana Allah maka benar Allah taala peringin beles ala bian ban pekelan tekelan epon amal-amal ibadah yang lain wassaumujunnah ban so puasa menjadi ketetip penolak oleh dipenolak Itu kan dia buna kancing Nabi. Orang pasal yang pasal dia dua kepungaan. Yang itunya. bunga apa orang nak? Apakah? Yang akhirat ku laku. bunga Orang terpanggil seorang ajunan ni Puan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ngakungin. Tempat seanyam hadiratul kudsi. Tapi ini berarti tempatnya Allah. Namun keakungan ini pun Allah. Hadiratul kudsi. Hadiratul Qudsi panika dampatah panika nang i arasy Hadiratul Qudsi kentoh terdiri terak dari nur dari cahaya di dalam Hadiratul Qudsi itu bukan terdapat malaikat-malaikat yang hitungannya tidak bisa dihitung manusia banyak tak bisa tak menjangkau pun. Malaikat-malaikat panikah. Sebenarnya dalam Haziratul Qudsi. banyak sebanyak-banyak. Tak ada orang yang sebisa mitong. Malaikat tak ada sebisa mitong. Jin-jin tak ada sebisa mitong. Malaikat-malaikat sebut. Panikah-ponikah terdekat kajunan daripada ibadah. Terus terdekat kajunan daripada Allah SWT. Malaikat-malaikat. Kalau beribadah yang tidak pernah melempem, tidak pernah kendor, terus semangat. Ada dalam beribadah, dekajunan itu pun Allah Subhanahu Wata. Tengah pon dek pak kat tengah malam tak dari malam malam bulan Ramadhan, maka malaikat malaikat keseput nye on dekajunan itu pun Allah kangkui. Apa kita dah kajunan kepada ibadah, dah kajunan kepada Allah. Minta ini, kita akan kujung dan ke bumi. Dan malam-malam bulan Ramadan, malaikat-malaikat sebenarnya Haziratul Qudsi. Saya tak kena bitong, saya tak ada orang kuat mitong banyakan. terus semangat aku e patek dekajunan e puan Allah Subhanahu wa taala nikah minta toro na ke bumi wolana terus asolat ah apa dengan ben manusia terus-terus na ke bumi terus asolatah bereng ban Kenapa tu Adam? Maka mana Allah Ta'ala yidin ni tak rapa je. Toron-toron tak rapa. Ong-ongki malam-malam. Bulan Ramadan. Saya biasa. Toron-toron. Mereka setiap malam di bulan Ramadan. Maka orang yang berpikir dalam bulan Ramadan, berpikir yang pun lepah, rengin keuntungan. Berarti pekal untung seterusnya. Yang pun lepah, rengin percelakaan. Pekal percelakaan akan kuih seterusnya. Dan Omar Madhabu. Nah Omar Madhabu, maka sengkok kita kita ni, kita kita pernikah, nikah lebih berhak kangkung ramyaki bulan Ramadan pernikah. Niat dalam malam-malam bulan Ramadan ni lebih berhak kita kangkung. Isteri kan kalau bantuk bawalankan gini nikah. Nasi nak Omar ni, Muhammad Abu. Wahsana aja pun teruslat tarawih ni, bawa beruslat tarawih. Buka-buka sahajus, beri katakanlah masajuna aja pun Allah Subhanahu wa Taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Fi nama Huwa yuqafiu mazidah. Ya Rabbana la alhamduka ma yambagilijalaliwajigadi misultanik. Allahumma zala idirahma madin bin allahumma Sinaro tawasir metameme lhoi ro lho mese lho na lho ya miasir o kuliasir e sinaro lho na kuliasir o taisir o lho na sinaro lho ka sari o niasir o lho mese lho na InsyaAllah kita terpanggil pada dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi setajam yang sama. InsyaAllah kalau berniat ini pun Allah terus insyaAllah dekit menjelang buka puasa dan khusus kakui Indo-PWT yang sering tidak disak kegiatan-kegiatan, pemasan-pemasan kitab mulai dari pagi sampai ke malam dengan jadwal kajian. Como ke saya bisa mengikutin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi